Uh, kalimat sunnah sili asah sili asih sili asu disimpulkan jadi sili wangi ya artinya orang teh uh, kudu sili wangi itu ngagawean anu alus contoh asah asih asu hari asah di dia orang saling doakan sesama orang supaya orang teh makmur lain siling goreng kan tak jadi oh sili wangi naik itu mah tak asih Adi asih di dia, mengenal karena sifat orang masing-masing Karena sifat mati Allah gitu. Akang, kejeng adi akang sifatnya pasti beda Walaupun satu darah nah, Tapi kalau saling kenal mengenal sifat Akan memaklumi, kalau ego muncul Ata dan memang si Ata begitu sifatnya Nah orang harus saling menghargai tadi siling doakan Nuka doa saling hargaan masalah sifat Kudus saling kanyahokan Asuh, asuh di dia, lamun nu iyo jangan nu iyo ego ena masing-masing terbisa siling elehan. nya eta orang kulisi siling elingan, tepak ulah kitu. pan orang ma orang Sunda si asa, asah, asa, sila asuh. Nawan eta teh contohan batur, Cing mun orang papara Dicontoh Dicontohku batur hade itu, tapi lamun orang istilah mah siling elingan, silih tepak. Nengar lagi jelemah pasti kekurangan waya gitunya. Tadi dudunya tugas orang teh karak jadi manusia asah asih asuh. Mantak didi itu Ayah lima perkara tidak siliwangi teh asah asih asuh. No dua anak ayat gali ini diri urang Mantak di Ayah lambang hidung bodas. Non ayat hidung bodas teh tugas manusia. Ayat hidung Nah Allah nyiptakan alam semesta iya Eksaha nungolah ngolahna? Gitu Ngan ayah hiji makhluk Anu siap sanggup Kami ya Allah Sayata ruh Eruh tepan gaib Mantak Allah nyiptakan di alami pertama Nabi Adam Alaihissalam salam Dina unsur bumi opat unsur Kane cair, angin, api Empat unsur alam Dicanak dina setiap penjuru Dunia Maka Jadilah Nabi adam alias penurutnya tak orang tamatlah eteteh anu dijien di natana mah warana hidung, ahi hidung abadi isukan pakai tuh urang mat Kembali dia ke alam, Eh nu bodas nu maruh ruh mah abadi, oke, lamun urang ningalkan papi sair ruh jeng raga urang bakal kembali ke allah, cik allah aisyah Nges nyebut sanggup kerjai contoh di muka bumi, Nah Nges dilakukan. Bakal bertanggung jawaban tata. berat jadi manusia, tata, jadi contoh mantap orang teh jadi manusia teh berat. Jadi contoh jadi, gitu, ya, gitunya jadi kembalikan tadi asa-asi asuh, asah, asih, asuh asa, asa. lakukanlah kebaikan hirup kebaikan, sing casing jadi contoh, kerbatur, mantap. Selama ngebut tutup umur orang mata, eh, kayak kalimat cap, orang tenen dihan dalam kurang tuna dihanjuang siang, samperin oke. Kita lamun pegawaian urang, air na mun anu salah lain contohan batur air kuma ke kan ditubalik urang di lain lain contohun atau jadi senun waya. Nah, itu kayak e, jadi kalimat asa asih asuh teh isalalu mengenal sifat yang siri tepuk gitu. Itulah manusia-manusia menjadi contoh, jangan langkah contohan batur ucap lagi jadi ilmu. Saya kan manusia.